Kemudian untuk memulai acara pada hari ini kami memohon dari panjera panjera banyak panjera tegal untuk bisa membuka acara paralil pawai Bogor tahun seribu tahun 2023 tahun ini. Bidang untuk sejenaknya mengalir panjera panjera panjera tegal membuka ini, membuka secara resmi untuk atraksi pawai Bogor hidup asap politik, politik yang yang pada para mesanti oh santi, Om santi, santi, santi. Om. hidup Amerika. semangat kau Thank <laughs> you. berbagai macam nabi makhluk tahu ini betul dari yang hari ini macam Saya yang menyebabkan memerangi semua dan dapat saya dan oleh sang dan lagi. Saat jelisai ini dewa mainan ini Terus aku mau di mulut từ trường đào tạo, sự chính trực, sự kau Bicara sedikit hati sangwarda darah sisi sangat ini buat prabu Thank you. <laughs>